Oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Arknights ya sudah lama kita tidak mainkan game ini sampai-sampai di sini ada updatean terbaru yang mana Carnelian dapat skin dua kali ya di server iN dapat skin sejuk di skin sana skin di server CN dapat summer ya waduh menggugah selera ya summer ya. Oke okay, langsung gak beli ya tempat basa-basi untuk buat karnelian langsung gak beli apalagi suware ya. walaupun belum punya operator konten di channel ini adalah gacha, ya pengkoleksi handal yo itu desu anu, masih belum bisa di skip ya, eh? anu, eh? nunggu lama, eh? oke okay, kosong, pada porter aoe kosong juga healing defender healing, mana ini supporter spesialis kah buat aoe defender healing lagi, wah sepertinya ampas nih guys Gacha kita pas di sini, kita punya 56 tiket hit hand single. Terus, dengan hit hand multi, ada empat biji. Tentu saja, gua tidak out buat operator cowok ya, kecuali karnelian. Deh, eh, untungnya karnelian gak ada di sini ya, <laughs> untungnya. ya oke lah, langsung saja kita mulai buat yang pertama tidak mungkin langsung bintang 5 Nyepan. halo bang ya halo juga bang apa nih bang irdi bang, bang tahu dingin ya. panjang padahal ini 2 baris Panjangnya yeah. bahasa cina niño. yang kedua oke okay, putih headponnya saya please bang butuh teman ku zia ya oh, maap nih gua penuh nih penuh nanti deh gua coba liatin siapa yang jarang online nih ketiga oke okay, bentang 4 bentang 4 bentang 4 juga kelima dunia tiga, waduh kayaknya terakhir nih. mudah-mudahan aurora langsung kok ke set nabung dari kapan tiket? nabung dari sejak dahulu kala, cuy dari zaman bahula. semenjak gua nyerah apa aduh pengen alot, pengen ngejar waifu gua, channel ter. Gok, okay. lu <laughs> Sekali Yadang gak niat langsung muncul bangsa. Itu udah ini hebat sekali <laughs> finally hari kekan lowlek langsung muncul dong. Memang sejuk memang ya. Pantasannya gua berpirasat kok sejuk amat ya. <laughs> <laughs> Ternyata kemunculan dia datang Ternyata ada orang ini Berapa tadi? Oke okay, ini dapat dia 7 kali pul Ya 7 Berarti ini 8 8 9 10 Apakah Aurora yang 10? Apakah Aurora? oh masih bintang 4 ya. oke okay, berarti bintang 5 nya tuh langsung pecah jadi bintang 6 sih. oh ini yang ke 11 12 operator yang gua pengen kagak dapet, -dapet 13 masa malah Reed ingin datang anjirah. anda salah seharusnya anda datang di mbah kojim nih. Empat belas, lima belas, enam belas enam belas, red off lagi tujuh belas. belas すみません。belas dua puluh mantap nyari aurora kah ya nyari aurora dua server enggak ketemu-ketemu besok gacha waifu baru di CN lo iya, gacha waifu baru walaupun ini kecam juga tuh ya lagi bentar lagi ini kan banner limited